Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.69924 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish menuju level berikutnya pada kisaran 0.70268. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda